Lima jari kananku, lima jari kiriku berbaris sejajar, berdiri berhadapan lalu berpelukan sembunyi di belakang. Mari kita hitung berapakah jumlahnya: satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Delapan Sembilan Sepuluh Mari kita hitung Pakai bahasa Jawa Siji telu Papat Lima, enam